Ya. Selamat sore, teman-teman. Selamat bergabung di Fakultas IT Program Studi S1 Teknik Informatika. Ya, teman-teman, sudah eh, hari kedua kuliah, eh, hari ketiga kuliah, betul, atau hari pertama ini? Hari ketiga, Bu, hari ketiga ini hari ada kuliah. Selasa, ada kuliah. Ya, ada, Bu. Oke, sip, ini hari ketiga, berarti udah ketemu dengan dosen-dosen yang lain. Ya, eh, nama saya Meliana. Nanti saya akan perkenalan, dan saya akan minta teman-teman juga perkenalan. Di sini ada uh, rekan saya, asisten dosen, Samuel Juan. Juga nanti saya akan minta untuk berkenalan. karena kita pertemuan pertama ya. Saya akan pimpin dulu uh, mata kuliah ini dibuka Bukadu dalam doa. Saya pimpin dalam agama Kristen. Teman-teman yang beragama lain boleh berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh bertemu di pertemuan pertama untuk mata kuliah web dasar. Kiranya yang berkati... Uh, Pertemuan kami hari ini, kami bisa mengenal mata kuliah kami mempelajari web dan juga apa yang kami akan sepakati dalam pertemuan kami selama satu semester ini. Kirain -kira yang memberkati kami, kamu bisa memahaminya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ya. Amin. Ya, sebentar, masih ada yang masuk lagi teman-teman. Pasal -teman. yang kelas A itu bersama dengan saya menggunakan Zoom, teman-teman. Kelas teorinya di hari Rabu, hari ini ya, jam 3 sampai jam 5. Kalau kelas praktikumnya, besok jam setengah 1 sampai setengah tiga. Kalau yang kelas B, itu bersama Pak Suleman Santoso. Jadwalnya itu hari Selasa 12.30 sampai 14.30. Dan praktikumnya besok jam 9 sampai jam 11. Kalau saya menggunakan Zoom, kalau Pak Suleman menggunakan Google Meet. Kemudian hmm, ada kehadiran yang perlu teman-teman isi setiap pertemuan. Kehadirannya... Saya dan Pak Sule sepakati untuk taruh di paling atas ini Nanti akan ada lanjutan pertemuan 1, 2, 3, 4. Jadi kalau teman-teman buka, nanti bisa mengisi daftar hadir. Sambil dicoba juga boleh ya, teman-teman. Ini yang nah sekarang. Hari ini ya, jam 3 sampai jam 5. teman-teman silahkan isi. Kalau sudah mengisi itu, di saya, nah ini seperti Abi Vandia sudah mengisi Ryan sudah mengisi ya ada terinput seperti ini. Nah ini adanya di bagian paling atas teman-teman. Jadi itu mohon diperhatikan. Hanya ada satu-satunya di bagian paling atas ini aja. Kemudian ini penjelasan mata kuliah kita web dasar. Ada dua ya koursnya teori dan praktikum. Jadi teman-teman jangan sampai salah akses. Yang teori ada di sini. Yang praktikum ada di sini ada tanda p nya. Nah di kelas saya tidak sendiri, saya akan bersama dengan uh, asisten Samuel Juan. Nanti memperkenalkan diri juga ya Sam ya. Terus di yang morning ini saya ada simpan silabus kelas, tapi ini tanggalnya punya kelas kita ya kelas A. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri, uh, yang ada di morning lagi adalah ini link zoom. Nah, saya pakai zoom itu tidak nggak sama ya linknya setiap minggu. Nah, nanti akan ada di setiap topik. Jadi ya, ini ada topik seperti ini ya, topik satu nanti ada topik dua dan seterusnya. Ada link zoom. Nah, inilah zoom meeting kita. Nanti takutnya teman-teman salah tanggal, ya, dicek aja tanggal dan jamnya. Ini sudah dikreas untuk 16 pertemuan termasuk dengan yang praktikum. Jadi kalau besok praktikum, teman-teman masuk ke link Zoom-nya dari yang ada pe nya ini. Nanti ada link zoom juga untuk kelas kita. Baca aja di sini tulisannya kelas A gitu ya, seperti itu. Nah saya senang membuat lesson plan. Selain presensi, ini ada assignment. Jangan-jangan ini bisa diakses nggak ya teman-teman? Teman-teman coba yang assignment itu bisa diakses kah? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Saya tutup untuk kelas bisa, B, bisa. supaya kelas B tidak bingung. Jadi itu uh, sudah saya pilih untuk kelas A. Sip, kalau bisa diisi, ngisinya nanti aja setelah um, kelas ya. Teman-teman, kuliah kita web dasar, dosennya dua. Hmm. Tadi sudah ada ya, kelas A dan kelas B. nah Hari ini kita masih di perkenalan tadi saya sudah sampaikan kontak saya di meliana.id jadwal kelas juga sudah, untuk perkuliahan pasti ada jumnya hmm, setiap jadwal ini ya dan linknya ada di morning kemudian yang kita akan lakukan di kelas, teman-teman itu harus mempelajari materi sebelum masuk kelas dan itu sudah ada di uh, aksesnya Pak Sulaiman Santoso jadi silahkan masuk ke YouTube saya yang Halomel Studio, kemudian saya tunjukin aja lah ya. Silahkan teman-teman masuk ke Halomel Studio, jangan lupa subscribe. Di sini ada channel, nah terus ada Pak Sulaiman Santoso. Pak Sulaiman Santoso masuk ke playlist yang ada playlist web dasar. Ini adalah materi kita selama satu semester teman-teman. Disilahkan akses ke situ. Nah, di sini kita berharap teman-teman uh, itu bisa kolaborasi bareng. Ya, pertemuan pertama gini, apalagi teman-teman semester 1 mungkin belum saling kenal, apalagi kita ketemunya di uh, online seperti ini. Tapi tetap, ayo, uh, apa namanya teman-teman, kerja kelompok tetap jalankan, kolaborasi dengan teman satu kelompoknya tetap jalankan, komunikasi tetap, Jalankan. Karena kita nggak tahu apakah bisa kembali lagi ke zaman dulu Benar-benar semuanya offline, ketemuan tuh tatap muka Kita kan nggak pernah uh, tahu itu akan kembali lagi seperti itu atau enggak Jadi dengan kehidupan seperti ini Ya kita kan manusia orang hebat ya Maksudnya uh, bisa berubah gitu Maksudnya nggak, nggak terus-terusan uh, dengan hal yang jadul Toh buktinya sampai saat ini juga kita tetap bisa belajar, kita tetap malah mungkin dengan PJJ ini teman-teman belajar lebih banyak daripada hmm, pada saat kita on gitu nah itu poin kolaborasi antar temennya kita mau bangun itu gitu jadi kalau misalnya sampai saat ini teman-teman masuk kuliah barengan ini hampir hadir semua loh ya kalau dari presensi saya yang tidak hadir hanya dua orang mudah-mudahan kita bisa lulus sampai akhir UAS mendapatkan hasil yang baik itu bareng-bareng juga jadi jangan sampai ada yang ketinggalan maksudnya. Terus kalau penilaian, di mata kuliah ini tuh sama sih dengan mata kuliah yang lainnya. UTS 25%, UAS 25%, dan KAT 50%. Di sini kalau UTS sama UASnya, saya dengan Pak Suleman sudah janjian. Sepertinya kita akan ada small project dan big project. Jadi tidak UTS yang benar-benar ditanya, apa itu web, kayak zaman dulu banget gitu ya, wah zaman jadul pisang. Enggak, enggak seperti itu. Tapi kita akan bentuknya project seperti itu. Itu di UTS dan uas nya Nah di KAT itu adalah uh, nilai tugas ya. Ada beberapa poin yang jadi KAT. Yang pertama, kehadiran on time teman-teman itu nilainya 20%. Jadi usahakan untuk teman-teman bisa hadir di Zoom meeting ini, itu nilainya 20%. Kalau ada maksimum keterlambatan, keterlambatan sekitar 15 menit sampai 30 menit. Batas maksimalnya 30 menit. Kenapa seperti itu? Kalau teman-teman lihat rundown saya, di awal itu kita akan selalu dokumentasi. Ini kita belum lakukan loh ya, dokumentasi yang hari ini. Nanti coba nunggu teman kita, Jonathan, yang nanti akan join juga. Nah. Di awal itu kita akan dokumen, ada dokumentasi. Kita kan nggak mungkin dokumentasi lagi, dokumentasi lagi ya. Foto bareng lagi, foto bareng lagi, nggak mungkin. Nah, itu tuh di 15 menit sih saya dokumentasinya. seperti itu. Tapi kalau untuk keterlambatan, silakan teman-teman sampai 30 menit. Lebih dari itu, mungkin nggak bisa dapat checklist kehadiran, tapi saya tetap minta teman-teman untuk hadir. Untuk hadir di kelas. Ikut materinya seperti itu. Ikut tugasnya, lumayan ya dapat nilai tugas. itu. Terus nanti tugas besar itu nilainya 20%. Kalau ada tugas lagi ya. Dan nilai praktikum itu 60%. Ini sorry, ada bonus itu bonus di tiap pertemuan ya. Biasanya saya siapa cepat dia dapat sama siapa yang jawab duluan itu biasa ada poin. itu. Nah ini yang jadi poin-poin untuk tugas teman-teman. Nah, pengerjaannya, karena teman-teman uh, kuliahnya online, mohon untuk jangan curang lah ya, maksudnya gitu. Ya, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman curang, dapat nilainya A, tapi itu kan nggak berharga gitu. Bukan ilmunya yang didapat, tapi uh, sesuatu yang nggak baik. Nah, saya minta bantuan, saya dan asisten, dan juga dosen di kelas paralel lain lainnya, ayo teman-teman kalau ada tugas, dikerjakan dengan jujur dikerjakan sendiri dan benar-benar teman-teman yang ngerti gitu apa yang jadi tugasnya dan ini tuh kenapa jawabannya seperti itu itu yang akan membentuk teman-teman mungkin teman-teman nggak belum ngerasa sih kalau sekarang mah ya sekedar dapat nilai bagus aja tapi kalau misalkan ternyata teman-teman gabung sama teman yang satu grup gitu ya ternyata teman-teman berbuat curang ya misalnya si A si B si C gitu ya Si A itu senangannya curang aja, eh, mah, Kalau ngoding juga ngopi PS aja kayak gitu ya, nggak mau tahu logikanya gimana, nggak mau itu tuh ngodingnya kenapa seperti itu. Nah si B si C ya pada saat sekarang web dasar mah diem aja, tapi kalau nanti mungkin udah lulus disuruh bisnis bareng sama Si A, ya nanti dulu gitu ya mikir-mikir dulu. Ah dulu juga waktu web dasar ngerjain tugas yang gampang aja curang gitu, kenapa eh, saya harus bisnis sama dia seperti itu? Nah jadi di sini memang kehidupan online itu banyak godaannya ya teman-teman. Nah, cuman kalau kami sih berharap supaya teman-teman bisa belajar bareng, kemudian mendapatkan hasil yang baik juga bareng. Ilmunya yang penting gitu. Seperti itu. Jadi saya di sini tulis, ini sudah saya tuliskan dari tahun 2006 sejak saya ngajar ya, 2005-2006. Ketidakjujuran dapat membuat Anda dianggap tidak ada. Jadi kalau Anda nggak jujur sekarang, Ya nggak apa-apa mungkin nilai anda bagus mungkin dapat A gitu tapi yang lain yang pernah melihat anda nggak jujur belum tentu mau sama anda lagi dan menganggap anda itu ada itu sih ya nah untuk hal ini karena kita tadi bilang ada grup activity ada kolaborasi bareng saya dan pak sulaiman sepakat ada reward mentoring program jadi kalau teman-teman misalkan merasa terbantu dengan salah seorang teman kita, nanti ada Google Form yang akan saya share bersama dengan kelas Pasuliman. Teman-teman boleh kasih poin di situ. Jadi kalau ada teman kita yang dengan rela hati ngebantu gitu ya, atau dibantu oleh Ko Samuel, mau kasih poin buat Ko Samuel, ya boleh aja ya silahkan seperti itu. Atau misalnya si A, si B, si C dalam satu kelompok, oh saya terbantu oleh B nih, B itu kalau ngebantu saya untuk memahami sintak ini, saya jadi ngerti, saya mau kasih poin buat B. Nah, teman-teman silahkan input di form itu. Jadi intinya kita akan kerja bareng, saling nolong bareng, tapi nolongnya nolong yang baik ya. Jangan, udahlah kamu copy aja tugas saya, jangan kayak gitu. Terus kita kerjanya juga bareng, seperti itu. Nah, buat kolabor buat koordinasinya, kita akan selalu ketemu di Rabu jam 3 sama hari. Kamis jam setengah satu. Kira-kira sampai sini ada komentar tanggapan atau masukan dulu nggak, teman-teman? Yang mau kita sepakati. Silahkan kalau ada masukan. Nah, apa aja yang disiapkan, yang diperlukan untuk mata kuliah ini? Sebetulnya kalau secara sederhana bikin web pakai notepad, notepad ya yang ada di komputer teman-teman, itu juga bisa sebetulnya. Jadi HTML itu bisa dibuat menggunakan Notepad. Di atas itu ada yang sederhana lagi yang bisa digunakan Notepad++. Nah, kalau disarankan di mata kuliah ini, kita akan pakai Visual Studio Code. Teman-teman nah, silakan diinstal Visual Studio Code. Dan ada dua website yang teman-teman diminta untuk membuat akun. Ini untuk kolaborasi kita pakai greens.com. Dan uh, untuk repository online-nya, untuk nyimpan kodingan teman-teman ini bisa ditaruh di github.com. Jadi ini yang harus teman-teman persiapkan. Nah untuk blinds.com nanti teman-teman bikin akun ya. Silakan mau sekarang atau mau nanti setelah kuliah, nggak apa-apa. Iya. -apa. Belajar. Ya. tapi memang. Kan, blinds.com kan memang dibutuhkan buat orang yang mau bawa bisnis kan. Jadi kan boleh asal taruh-taruh di. Ya. ini kalau teman-teman Belajar kan harus tahu dasar dasarannya dulu. Lagi itu kalau website site jadi gitu, itu nggak bisa di apa lagi teman-teman nggak bisa dikasih animasi lah, nggak bisa dikasih warna-warna lain dan sebagainya lah. Memang lebih bagus bikin web dari nol. Tapi kalau zaman dulu saya belajarnya pakai notepad harus benar-benar coding HTML itu ya head kayak gitu. Nah kalau pakai ya, studio teman-teman kebantu sih? Jadi tek-teknya kemungkinan kita nggak begitu salah lah ya, ya punya otomatis untuk uh, kasih buat kita kasih tahu tek-teknya Oh, sama mungkin ini ya cik. Mungkin aku juga mau ingetin bagi teman-teman uh, tidak mengharuskan teman-teman pakai Visual Studio Code. Cuman, tapi kalau uh, karena kan memang maaf ada beberapa laptop yang device yang belum apa yang agak berat kalau pakai Visual Studio Code. Jadi boleh pakai Note Plus Plus tapi kalau misalnya memang laptopnya memungkinkan, speknya mungkin memungkinkan bisa pakai visual studio Code aja karena lebih enak tampilannya lebih bagus lebih banyak apa bisa uh, banyak macam gitu juga teman -teman. Mm -hmm. jadi kalau misalnya teman-teman download visual studio Code itu udah download itu aja bisa dipakai buat apapun bisa pakai buat progres progres kan Python ya Python, betul nah bisa dipakai buat progres juga Ya. Jadi tadi saya sudah tulis kalau sederhananya, ya jangan notepad-teying lah ya. Karena kalau notepad banget tuh teman-teman benar-benar ngetik dari awal. Tapi itu bisa, bisa dipakai. Ya pakailah notepad plus-plus. Kalau laptopnya mumpuni, boleh pakai visual studio code. Notepad plus-plus sangat-sangat ringan. Iya, sangat ringan. Visual studio code yang agak Terima kasih, Samuel. Oke. Okay. Nah, tadi kan dibilang ada grup activity, ada uh, kolaborasi, ada tugas besar bareng. Bagaimana kalau kita memilih ketua kelas lagi? <laughs> ke <-keh>, ketua kelas. <laughs> Harus ada ya ketua kelas. <laughs> Silakan teman-teman. Mulai ada yang mengajukan diri, kah sebagai ketua kelas. Ikan saja ya, Martin, rela hati, kah? Ya, selama satu semester, sih Ya, ya baik, selama satu semester. Silahkan Martin boleh, mungkin kasih kontak ke teman-teman Supaya kalau koordinasi mau lewat apa Lewat Line atau apa, kalian mau Discord silahkan Tapi yang kontak ke saya, Martin boleh kontak lewat PA ya Oh lumayan tuh Atau kalau enggak, nanti kamu bikin grup aja, Tin Nanti Martin boleh bikin grup Biar gampang itu tapi kalau nanti koordinasi dengan saya dan Samuel, itu grupnya isinya kita bertiga aja untuk kelas A ya. Besok kita jam setengah satu akan ketemu lagi. Sudah siap Visual studionya nya atau notepad plusnya. Kemudian akun glitch teman-teman sudah join. Akun GitHub-nya juga sudah ada. Seperti itu. Sebelum ditutup, kelasnya ada yang mau disampaikan kah Samuel? Tambahan? Oh, kalau ada yang nggak bisa install apa, Visual Studio Code atau plus plus, atau nggak bisa login GitHub sama Glitch, kontak aku aja nggak? Okay. Atau besok boleh hadir uh, lebih awal ya, dari setengah satu, nanti meetingnya saya buka supaya teman-teman bisa nanya-nanya juga. Sekitar 12.15 nanti saya buka. Supaya bisa, uh, misalnya ada pertanyaan dulu sebelum kelas mulai, boleh aja. Oke, okay, itu aja paling hari ini. Terima kasih buat partisipasinya kameranya. untuk menentukan ketua kelas dan kelompok. Kita belum dokumentasi, jadi minta bantuan untuk sekali lagi teman-teman nyalakan kameranya. Kemudian tersenyum, karena ini pertemuan pertama ya, terus tetap semangat. Ini dokumentasi, kita akan lakukan setiap pertemuan, tapi di awal, kalau hari ini karena tadi ada yang gangguan dan sebagainya, baru di akhir. Uh, sorry, Ci, tiba-tiba apa kameranya nggak ke-detect. Oh mau join pakai handphone kah? Oh boleh-boleh sih boleh, boleh sih. Join pakai handphone supaya fotonya ada ya di pertemuan pertama. Kita dua layar jadi teman-teman jangan matiin kamera dulu nanti ininya apa strukturnya berubah. Mm hmm. Ci, aku boleh nambahin sesuatu nggak sih? Boleh, silahkan. Bill, Hey Martin. Ah, aku kan ini mau add jadi grup kan? Mau buat grup ya di Oke. WhatsApp semuanya pada bisa nggak? Teman-teman boleh kasih reaction kalau bisa ya. Reaction di zoom ada di Dikasi sebelah kanan reaction. Reaction apa sih reaction buat setuju pakai WhatsApp. Si jempol lah ya dah. Ya, jempol aja. Ya. Siap ya teman-teman? Senyum 3 2 1.